12 Syair Cinta Dalam Bait Alfiyah Ibnu Malik Dalam ilmu Nahu, terdapat berbagai macam contoh kata-kata romantis, serta nasihat yang dibersitkan oleh pengarangnya. Hal tersebut secara naluri menimbulkan, pola romantisme dalam pergaulan seorang santri. Apalagi yang sedang bucin, budak cinta. Berikut beberapa contoh syair cinta, nukilan dari kitab Nahu Alfiyah Ibnu Malik, Karangan Syaih Abdullah Muhammad bin Jamaluddin bin Malik al-Andalusi, melalui syarah Ibnu Akil. 1. rela hidup tanpa ada tetangga. Aku tidak peduli selama engkau mendampingiku, biarpun tiada satu rumah yang menjadi tetanggaku kecuali engkau. 2. Cinta buta itu memang ada. Aku berjalan ke sana dan kemari. Kemudian kembali ke rumah yang ditunggui oleh wanita yang buruk perangainya. Tiga. Rindu tingkat dewa. Hai iring-iringan burung koto, adakah yang mau meminjamkan sayapnya kepadaku, agar aku dapat terbang, menemui orang yang aku cintai? 4. Pentingnya mengungkapkan cinta. Sesungguhnya engkau telah lama memendam rasa cinta terhadap Samra, maka sekarang ungkapkanlah perasaanmu itu padanya 5. Sinar bintang pun redup oleh cahaya wajahmu Aku berjalan di malam hari, sedangkan gemintang telah bersinar Tetapi semenjak wajahmu muncul, maka cahaya wajahmu menutupi semua cahaya 6. Bayang-bayang kekasih Aku takut kepadamu karena menghargaimu, padahal tiada kemampuan bagimu atas diriku namun bayangan kasihnya memenuhi mata ini 7. kekecewaan sebab dia berpaling ia tampak seorang yang dimabuk cinta dan tatkala ku ikuti ternyata dia berpaling membuat hatiku sangat kecewa 8. tiada yang lain, hanya dia dan dia tetap menjadi pujaanku tiada sekali-kali aku menginginkan selain dia dan tidak pula cintaku mengendur 9. Hubungan Jarak Jauh Aku pandang dia dari jauh, mulai dari atsriat, sedangkan keluarganya berada di yasrib, di mana rumah yang paling dekat berada jauh dari pandangan mata. 10. Efeksi dia marah Hampir saja hatiku luluh lantah karena rindu, dan sedih ketika para pengadu domba, mengatakan, kepadaku, Hindun marah padamu. 11 tingkah laku orang jatuh cinta tidak bisa dimengerti janganlah kamu mencelaku karena mencintainya maka sesungguhnya terjerat pula kepadanya saudaramu sehingga hatinya dimabuk kepayang 12 keteguhan cinta para pencela itu mereka mencelaku karena aku mencintai Laila tetapi cintaku padanya benar-benar kuat tak tergoyahkan